Channel Ikebana Lucy Saya akan merangkai Jiuka Ikebana Dobo memakai dua wadah yang bentuknya unik sekali, dua warna. Ini saya sengaja taruhnya agak miring ya. Di sini mulutnya kecil sekali, mulutnya itu seperti mulut botol ya. Jadi berarti dia hanya begitu aja dicemplungin, nggak ada foam, nggak ada oasis ya. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang color, tentang warna ya. Saya punya color fill. Color fill ini bisa beli, dibeli di toko-toko buku ya. Nah, warna yang saya pakai hari ini kan warna kuning dan orange. Warnanya agak, yang kita sebut itu warna warm, warna hangat ya. Nah, dia warnanya hangat. Warna itu terbagi dua, ada warna hangat dan ada warna dingin. Yang warna hangat itu, ini color field dia kan bulat dibagi separoh Separuhnya ke sini warna hangat, separuhnya ke sini warna dingin. Yang warna hangat itu mulai dari red violet, jadi ungu yang kemerah-merahan itu masih termasuk panas ya, hangat ya. Lalu merah, orange, merah orange, orange, kuning orange, kuning, itu semua warna hangat. Lalu untuk yang warna dinginnya, yaitu yang hijau, yang hijau kuning, yang biru hijau, yang biru, biru violet, dan violet, ya, jadi uh, ada warna hangat dan warna dingin. Lalu uh, saya akan merangkai hari ini namanya warna analog, ya, analog itu warna yang bersebelahan satu dengan yang lainnya. Ya, di sini misalnya bersebelahan antara orange, uh, orange kekuning-kuningan dengan kuning. Ya, itu jadi kita sebut di sini warna analog. Ya, oke. Okay. Saya akan pakai hmm, aquasetum. Aquasetum ini saya tekuk. Di sini saya kasih kawat sedikit. Saya mau ngambil bentuk segitiganya ya jadi saya kasih dua saya taruh di sini ya satu lagi saya taruh di sini nah. untuk merangkai yang wadahnya ini mulut kecil ini e, itu agak ag mudah ya jadi memang harus hati-hati sekali harus sabar sekali jadi untuk mula-mula dia akan jatuh-jatuh nggak masalah ini saya angkat dulu saya akan ngerake satu-satu dulu karena Uh, mulutnya ini, dia goyang-goyang ya. Uh, saya akan pakai daun puring ya, daun puringnya ini saya taruh, saya udah kasih kawat, saya tekuk saya taruh di sini ya lalu yang satu lagi, di vas yang satu lagi itu saya pakai dua daun puringnya satu di sini satu di sini ya Lalu bunganya yang saya pakai hari ini adalah bunga e, gerbera yang warnanya juga ini warna analog secara alami ya. Jadi si bunganya di dalam bunganya itu sendiri udah ada orange ke kuning-kuningan dan ada juga kuning di sini. Jadi ini secara alaminya warnanya udah analog namanya ya. Seperti biasa di sini saya kasih kawat lalu saya tekuk supaya dia bisa smile sama kita ya. Kita taruh di sini. Ya. Saya kasih dua, seperti biasa satu panjang, satu pendek, satu lagi yang lebih pendek. Ya. Lalu, divas yang satunya, ekosistemnya saya akan taruh dulu. Lalu saya kasih um, ada bunga krisan kuning supaya dia penuh mulutnya dan dia lebih mantap. Lalu saya pakai gebra juga di satu vas yang ini. Iya. Baru saya bisa atur-atur setelah materinya ditaruh di situ, kita pelan-pelan atur-aturnya sampai nanti kalau dia udah agak padat baru bisa mantap. Bisa fix, ya lalu saya akan kasih um, AC Penyuntingnya yaitu bunga krisan spray. Ya. E, warnanya juga ini agak kekuning-kuningan, ya, orange muda. Jadi, saya selipin di sini sambil diatur. Materi-materinya kita mau madepnya kemana, ya? Lalu saya masukin satu lagi di sini. Ya. Oke. Nah, untuk fase yang satunya. Saya kasih krisan spray juga. Iya, saya sudah berhasil. Ini dia diam, ya. Kalau dia sudah padat, dia akan diam. Baru kita perbaiki letaknya, yang bagaimana kita maunya. Oke, okay. ya. Jadi, ini dua vas. Kalau tampak dari depan, itu bunganya satu, ya, di tengah. Ya, sengaja saya kasih daunnya ini agak uh, serong, ya. Ini uh, jadi ekosistemnya ini mengikuti bentuk segitiga. Oke. Okay. Bangkayannya ini ekspresinya namanya unnatural. Tapi bisa e, juga disebut juga abstrak juga yang pasti bukan natural ya karena e, ditaruh daunnya sedemikian rupa tidak natural ya. Lalu di sini juga equisitumnya ini kita tekuk ya. Jadi udah e, tidak sesuai dengan hidupnya lagi dengan alamnya makanya kita sebut sebutnya bisa kita sebut unnatural, bisa kita sebut abstrak ya. Jadi warnanya analog lalu ekspresinya unnatural. Nah, jika teman-teman suka dengan channel saya silahkan di like, share dan di subscribe. Terima kasih.